Come back to my channel Aku baru pulang kerja nih Terasa sangat kuat dan capek Setelah seharian bekerja Saatnya aku memanjakan Dan merelaksasikan diri sendiri Dengan ngopi Oh iya Scarlet mengeluarkan varian baru Untuk Body care yaitu varian kopi, body scrub, dan shower scrub. Semua produk Scarlet Whitening sudah terregistrasi di BPOM, halal, dan tidak dilakukan pengujian pada hewan, sehingga. Aman digunakan untuk semua jenis kulit, ibu hamil, dan menyusui Baru pertama kali aku tahu ada body scrub dan shower scrub varian kopi Itu unik dan jarang banget pas banget. Habis ngopi langsung mandi body care Scarlett varian ini. Body scrub ini mengandung glutathione dan vitamin E yang berguna untuk mengangkat sel kulit mati, mencerahkan, dan melembabkan kulit. Teksturnya seperti krim. Dengan buliran Skrap halus Aromanya Seperti kopi manis Yang lembut Tidak seperti kopi hitam Body scrub ini mengandung glutathione, kolagen, dan vitamin E yang berguna untuk mengangkat sel kulit mati, mencerahkan, menghaluskan, dan melembabkan kulit. Teksturnya terdapat buli landit berwarna merah dan biru. Untuk aromanya seperti kopi manis lembut sejenis tiramisu yang harumnya lebih strong daripada body scrubnya. Body lotion ini mengandung flutathion, vitamin E, niacinamide, dan kojic acid yang berguna untuk melembabkan, menghaluskan, dan mencerahkan kulit. Teksturnya super creamy, ringan, cepat meresap, dan tidak lengket. Untuk aromanya, seperti parfum YSL Black Opium. Setelah menggunakan rangkaian perawatan Scarlett Body Care Whitening, ini tubuhku menjadi sangat rileks. Semua lelah dan capek setelah bekerja seharian, langsung hilang. Moodku kembali senang untuk hasilnya.